setelah klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Pilar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini informasi penting banget ya di SCTV untuk kita semuanya mengenai ajang SCTV Music World 2023. Nantikan pengumuman nominasi SCTV Music Award 2023 tanggal 10 April 2023 Tepersahabat ya untuk pengumuman nominasi itu tanggal 10 Jadi jangan lupa tentunya support terus untuk penelasti Mudah-mudahan masuk nominasi SCTV Music Award 2023 Kita simak juga caption yang ditulis langsung oleh admin SCTV banyak yang bertanya-tanya ke Mimin, kapan sih pengumuman nominasi SCTV Music Award 2023? Nah, Mimin kasih tahu ya, nantikan pengumuman nominasi SMA 2023 atau SCTV Music Award 2023 hari Senin, tanggal 10 April 2023 di sosial media SCTV, Instagram SCTV, Twitter SCTV, TikTok SCTV, dan Facebook Fake SCTV. Kira-kira idola kamu masuk ke nominasi, ke nominasi enggak nih? Wah, falsinya dong, idola kesayangan kita akan masuk nominasi. Yakin? Bismillah optimis untuk kita semuanya. Kemudian juga selanjutnya, persahabat, ada persahabat dari Igun Sudarmono, kali ini menginformasikan 16 chart musik Indo. Alhamdulillah, persahabat, ya, untuk lagu insan biasa, ini masuk ke Edisi 7 April 2023 16 Music Indo Berada di nomor 33 Untuk lagu insan biasa Bunda Lesti Makin bangga Lagu Lesti Kejora Selalu viral Selalu trending Dan selalu booming di mana-mana Di platform musik manapun Lagu insan biasa Selalu menjadi lagu andalan Makin bangga dan pastinya makin kagum dengan Bunda Lesti Kita lihat beberapa tanggapan komentar Begitu banyak respon yang diberikan Di antaranya Draco Lesti Story Alhamdulillah nomor 33 Insan biasa Terima kasih banyak mas Ada juga tanggapan dari Bukti Sabang Fati, Alhamdulillah insan biasa nomor 33 Terima kasih Tuh Masya Allah luar biasa Alhamdulillah untuk lagu insan biasa, masuk 16 chart Music Indo edisi 7 April 2023. Kemudian juga persahabat ya, pastinya kita semuanya gak sabar menantikan kejutan nanti sore. Mulai pukul 3 sore, persahabat akan ada live di TikToknya Rizky Bilar. Tentunya Ramadan Style bersama Les Lar. Ini kebahagiaan yang paling ditunggu, yang selalu dinantikan. Mudah-mudahan tentunya Leslar selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan bunda Leslie dan Papa Bi selalu dilancarkan segala apapun urusannya. Jangan lupa persahabat ya, nonton di tiktoknya Papa Bilar sore hari ini, jam 3 sore mulai untuk live sampai jam 6 sore, 3 jam lah persahabat ya untuk live hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kejutan bahagia dari idola kesayangan kita kemudian juga selanjutnya persahabat disimak di postingannya 8910NF kali ini mengunggah momen sweet momen romantis seorang Rizky Bilar yang membenarkan tali sepatunya Bunda Lesti, dulu tali sepatu Bunda yang dibenerin kali ini kita melihat Papa Bilar juga membenarkan tali sepatunya Abang El. Wow, Masya Allah. Memang sweetnya masih tetap sama. Kita makin bangga dengan Leicester Family yang selalu membuat kita pastinya bahagia. Begitu banyak juga persahabat, komentar, dan respon yang diberikan. Di antaranya persahabat dari akun Sri Mariani Anaskar mengatakan salut banget sama semua admin fans Leslar selalu bisa menyajikan kebahagiaan mereka yang tentu membuat kita bahagia juga dan selalu ada persamaan antara video dulu dan sekarang dan itu kayak reinkarnasi wow ada juga persahabat tanggapan lain dari agung instagram yuliani.yuli19 Masya tabarakallah. Ta Lihat, Bapak sama anak selalu plek-tiplek Semoga lesser family selalu dilimpahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya rob, ia ya robbal alamin. Ada juga persahabatan, tanggapan lain dari akun satu situ mengatakan bisa aja Mimin cari yang samaan Dulu sepatu bunda yang dibenerin Sekarang gantian benerin sepatu anaknya Mimin memang kreatif Wah Masya Allah Begitu banyak respon yang positif dia ya. Memang idola kesengan kita selalu bikin kita happy Dengan apa yang tentunya dilakukan Dulu membenarkan sepatu bunda L Dan tentunya sekarang membenarkan sepatu abang Fatih Masya Allah, sehat selalu untuk mereka dan kita semuanya. Mudah-mudahan segala apapun yang dilakukan selalu dilancarkan. Amin. Kemudian juga persahabat berikutnya kita simak di story-nya Papa Milar saling mengingatkan apalagi di bulan suci Ramadan ini persahabat perhatikan bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya ada peristiwa diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 Yuk, sama-sama kita saling mengingatkan. Yang tentunya mau bersedekah bisa langsung ke kitabisa.com. Ini informasi langsung dari Papa Bilar. Bismillah, mudah-mudahan tersahabat. Semuanya diberikan kemudahan, semuanya diberikan kelancaran dan rezeki kita selalu lancar berkah barokah tentunya. Amin. Masih menunggu kabar terbaru cedukan vitamin lainnya di hari ini?